Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kembali kita mendapatkan kabar yang tidak enak Kita lihat para sahabat, ya kembali berulah Tentunya akun Eoni para sahabat, ya Yang selalu iri dan selalu menyudutkan keluarga Leslar Salah satunya dia memposting sebuah kabar Para sahabat, ya ketika Tentunya Lesti Kejora membenarkan tali sepatu Rizky Bilar. Kita lihat bersahabatnya ada sebuah postingan dan kalimat yang dituliskan. Miris gak sih? Lihat si Lesti benerin tali sepatu udah kayak kacung banget. Pria yang baik gak mungkin ngebiarin wanitanya kayak gitu. Itulah unggahan yang tentunya diposting oleh akun Eoni. yakni akun Markona yang selalu sirik. Yang selalu ingin mempecah belah, tentunya les lah persahabat ya. Kita lihat di sini membuat kita geram banyak sekali komentar dari Faraven, si ya. ani dari akun Nuriah Putri 300 mengatakan, nih orang kapan tobatnya si penyakit iri dengki ya yang gak hilang hilang. Dulu juga aku kayak gitu mas suamiku. Wow persahabat ya. Tentunya masalah tali aja dipermasalahkan. Kita lihat keuga berikutnya. Bunda inul aja persahabat ya kita lihat disitu membenarkan tali sepatu suaminya tentunya persahabat ya giliran Lesti dipermasalahkan ini adalah orang yang tidak senang dengan leslar sahabat ya Doakan saja mudah-mudahan dapat hidayah dan tentunya Lesti dan pilar dijauhkan dari orang-orang yang sirih ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ya alhamdulillah tetap ya besok adalah hari spesial ulang tahun dedek Lesti. besok happy birthday nya dedek, nih kok mimin go yang didegan persahabat ya mau dapat kado apa ya <laughs> kayaknya suatu pemikiran semua nih persahabat ya, memang luar biasa besok adalah hari spesial bahagia dedek Lesti. ya hari ulang tahunnya persahabat ya, doakan yang terbaik mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan di hari ulang tahun Lesti yakni kado apakah yang akan diberikan tentunya oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial dari Polisi Leslar. Ini tentunya kabar KUA sudah masuk berita online persahabat ya. Setelah ditunda, Rizky Billar akhirnya daftar nikah di KUA kebayoran lama. Wow, tentunya sudah masuk berita persahabat ya. Tentunya doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan rangkaian pernikahan idola kita Selalu diberikan lancar dan sukses Amin ya Alamin. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar Hingga tanggapan dari para fans yakni dari akun L2 Anis Korlombok mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, Bismillah Tetap kencengin doanya ya Kakak-kakak Leslar Lovers tuh sahabat ya pasti kita selalu kompak dan solid mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada berbahagia yang kita dapatkan Ini info dari dosiar persahabat ya konsen amal Indonesia tangguh ada sebuah info di sini. Kita lihat, pengunjung bacakan Indonesia tangguh hadapi pandemi COVID-19. Saksikan lelang barang atlet peraih medali Olimpiade Tokyo 2020 dan dimeriahkan oleh Iwan Fals Rosa, Lesti, dan Rizky Bilar nih bersahabat jadi catatan nama Lesti dan Bilar. Dewi Persik, Daniel Kristianto, dan DA, Gabriel DAC Hari Lida Dipandu host Ruben Onsu, Sheila Purnama, Dazi Brilia Dalam konser Amal Indonesia Tangguh, persahabat ya Dicatat juga tanggalnya Tentunya tanggal 8 Agustus 2021, hari Minggu, persahabat ya Live jam 1 siang di SCTV Indosiar, persahabat ya Jangan sampai ketinggalan catat hari dan tanggal serta jamnya bakal ada konser. Tentunya idola kita akan menjadi bagian dari acara konser tersebut. Mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan dan kabar baik. Dan kita masih menunggu cedokan vitamin selanjutnya mudah-mudahan ada kabar bahagia hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar buat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.